Kamu sering susah BAB Apa aja sih penyebab susah BAB? Stres berlebih dan kurang tidur Sering terpapar udara kotor, zat-zat kimia dan polusi Pola diet yang salah Gaya hidup atau pola makan tidak sehat dan kurang serat Nah, hal apa aja sih yang bakal bisa terjadi kalau kamu jarang BAB?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 Bagaimana kalau tidak sempat melakukan semua itu? Jangan khawatir, ada Slim Infinity. Slim Infinity setara dengan olahraga, makan sayur dan buah. Praktis, murah dan aman tanpa efek samping.